Oh. Kiye narik-narik ah. Anjir. Koi Wah. bergoyang. <laughs> Eta, ini, natarana nih Somanis gitu. ade yang kali ke, tarik dulu kan? tarik deh. Salam ke latih ya, Bang. Usaha Bang Fajar, Firman Tuhan Metot ya di juru iya. Uh. Tahan, tahan. Tahan. Tahan. Aduh, iya. Perlu bantuan mah Nih, lebay. Arif. Oh, Arif. Mana anak inget deh. Aduh, tinggal Tolong, tolong masih perjalanan, eh, eh, eh, bengkok, aduh, orang di luar orang manis buat mang Pajar ya mah, yang selalu tidak hadir hari Minggu. Kuma. tuh Bang ersat, Asep, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Minggu yang cerah ini, kita menjelajahi spot Bandung Timur, ya saudara. Di sini, Damang Asep nih dapat sambaran. Mudah-mudahan ada rezekinya, saudara. Eh? Oh. tot ya. tot ha aslinya nah. halo nah, apa itu ah eh temblut nah eh temblu ini saudara tuh keluar sendiri Kalem Lepas ke sini Ini coba lah. Ah. Hanyir, iem mang pajar. Hanyir, mang pajar. Ya. pertama pas azan. Azan, alhamdulillah. Nah, iya mang pajar, hanyir pisat. Mantap. Melit karena segala rupa iem. Tehilap ogé, teu kanggo ka peketu, peketu anu reueuseun ku blut <laughs> Kang Mang Mang Asep, Asep Terus Kang na, o, <laughs> siap kita lanjut lagi ush ush ini nah double, double ya di ulang tahun kan di tahun kan? Kan. Kelak kelak orang buka udah hmm. Mang, itu cukup namang, bukan? Ah, hmm. Eh, nah, sok-sok terus ya, terus. Uh, uh, itu mau nah, gitu. aduh, Pak tarik tarik ya wah. besok bayar lima. Kada narik ya waduh, kita cari lagi yang nyangut. Lihat-lihat, lihat itunya airnya saudara. lihat airnya saudara. Aduh, si kuning kuning yang saudara, aduh, kuning kuning bawah kuning kuning yang tuh abg pomson aku spesial nama atau saya pewarna mah spesial kang ngomong eja anu cacaan menakliang nubuikan kawaya kewari tas warna teh oh terus setelah itu salam salam hanyir ma kecupan manja buat ma eja sih itu rumah saya pula kang ngomong fajar sepot perih balik mana Moecep aduh kopi lah hijilah kopi hiji aduh iya mah kopi ding kopi ding iya iya aduh aduh iya Bang Fajar bantu aku Bang Pajar. Lebih ke iya bang, bayar, pipir aduh, ya, Bang. <tuk> kan, bayar bibirnya. Aduh, gimana? Gede, gimana? di kamar, mah. Aduh, Aduh, oh, Halo, aduh Iya, budur naik ditukar. Mana? Ah, ada bos? Wah, mantap ya. Cik Tadi lo? Aduh, Mang Pajar tinggal. Bileh. Neng, tinggal ya neng. Aduh. Salam-salam kang Osin neng. Tadi nomasian Gehu Hu. Tinggalin Mang Pajar. <Reyko> nah, itu kalau itu. salam-salam kamu Mang Pajar itu manja Mang Pajar. Hahaha. Oh,